Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 0.73787 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.73610. Sekian analisa forex untuk tanggal 4 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212